<tik> saya ingin ya Lur ya buat pelajaran sama kan gue kabeh ya ta. lak gue uang kerja ini didelok sih pengalamannya piye didelok tau <tik> kerja apa